Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat Salam dari saya Fajar Setiawan Disabilitas Di hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 ini Saya akan menunjukkan tutorial Cara menanam kopi yang bagus Yang benar dan sebelumnya saya akan mengucapkan mengatakan bahwa saya tidak pintar, saya tidak hebat Tapi saya hanya berusaha berbagi pengalaman kepada semuanya Dan saya masih banyak pula membutuhkan pengalaman dari kalian semua Baiklah langsung saja kita ke tutorialnya Terutama kita siapkan lubang para sahabat kira-kira dalam 30 cm. Lalu kita tanam kopinya dengan cara dirobek polybag-nya ya, para sahabat. kita masukkan, masukkan seperti ini, timbun. kita menimbunnya, jangan terlalu penuh tanahnya ya para sahabat, supaya dia pertumbuhannya bisa stabil, tidak menguning ya. cukup sedikit saja. Dengan tidak terlalu jauh dari polybagnya Ini tanah polybagnya Kita timbunnya sekitar 2 cm dari tanah polybag Jadi lubang masih terlihat dalam ya para sahabat Sekitar 15 cm masih berlubang Maka dia akan kuat dan lama kelamaan dia akan tertimbun sendiri dan batang kopi pun kuat tidak mudah roboh. Kalau sudah tua pun masih kuat. Kadang-kadang kan bila menanam syukur menanam umur kopi tidak lama, paling lama 15 tahun itu sudah banyak yang mati. Tapi kalau kita cara penanamannya bagus, insyaallah pertumbuhannya pun bagus Nah, para sahabat, tutorial untuk menanam kopinya sampai di sini saja, dan saya berikan motivasi untuk kalian. Bila berguna, silahkan kalian pakai jika tidak kalian buang saja. Oke, okay? kalau untuk di lahan kosong seperti saya menanam tadi, di lahan yang maksudnya sudah lama sudah ditanami cabai atau gimana gitu ataupun luasnya tidak begitu luas itu menurut saya lebih bagus bibitnya umur lima bulanan tapi jika di bukaan baru seperti hutan lebih baik bibit kopi itu yang sudah besar, yang kisaran umur satu tahun setengahan, jadi tidak mudah kena semprot, karena kalau luas lahannya itu lebar, maka tidak mungkin kita akan merumput, jadi kita pasti akan menyemprot. Jadi saya saya sarankan bibitnya yang sudah tinggi-tinggi ya. Baiklah, begitu saja. Salam petani muda, saya Fajar Setiawan Disabilitas, selalu semangat, semoga sukses semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.